Cinta slot seperti biasa Akan lebih luar biasa Bila kita bisa Seperti okay. Biasa kita akan bermain di pramati Play tentunya di Atou -us. Dan seperti biasa Gue bawa amunisi kali ini 252 ribu Ya cuy ya Mudah-mudahan dikasih yang mantap-mantap 5 Ya aja. Oke okay, kita lihat aja 放手了 kalau nak connect tak ni nak connect tu nak nak nak nak nak kita kasih ya. buat kalian bermain aja -tip -tip. Jangan emosi yang Karena emosi di sisi sini gua enggak ada lucur aja kalau jarang kali cukup tinggi, mati tonton ada sisi positifnya buang sisi gaji oke okay. oke okay, di sini gua berbeda cewek dan kita serut bye bye